Udah lama nggak rekaman Jadi ngomongnya agak gimana gitu ya Udah lama nggak rekaman Karena mungkin kemarin ini ya Lagi sibuk temen-temen Lagi sibuk sama ini juga apa Oke okay ya, teman-teman, kita langsung lanjut aja untuk plan versus zombie part keempat. Ya, teman-teman, kemarin itu kena delay karena kemarin ternyata gagal rekaman. Teman-teman, aduh, kita langsung lanjut aja ya di sini. Di sini kita dapat si apa, waluh ya si waluh. Oke, okay. kita langsung aja ya lanjut. Nanti strategi apa yang mau sensei ini? Di kalian bisa cek untuk subtitlenya juga. Oke, okay. oke okay, kita nggak bisa pakai jamur malam ya katanya ya, karena nanti pada tidur. Yang malam nggak bisa dipakai untuk siang. Oke okay ya teman-teman kita langsung di sini ubi jalar, langsung si kentang juga ada. Oh ini aja deh. Oke okay, mantap. Kita langsung lanjut seperti biasa menggunakan strategi yang santuy teman-teman. Oke, okay, jangan lupa untuk selalu ini ya. Kalau sensei selalu pakai dua baris karena biar cepet juga ngambil semua line. Oke, okay, ini udah ada sebelah mana? Oh, sebelah sini ternyata. Dan kita bisa tenang sih ya teman-teman. Di sini, ini ada ini. Tenang aja. Oh ya ini hanya cuman segelombang ya, cuman satu gelombang. Jadi gampang banget. Kalau misalkan yang segelombang gini biasanya, jadi kurang greget gitu ya teman-teman. Lininya, hmm, baru beres makan. Oke deh, kita langsung lanjut. Seperti biasa ini kita ini dulu aja, biar kita bisa ngisi si mataharinya teman-teman. Seperti biasa kita bikin yang dua baris. Jadi kita pakai strategi yang biasa, yang santuy, teman-teman. Oke, okay. kita langsung lanjut di sini. Mungkin karena satu gelombang mening ini ya, mening dicepetin aja ya teman-teman. Sebenarnya ini kalau misalkan ada dua gelombang atau tiga gelombang baru, ini pakai yang ini ya, yang lama. Oke deh, kita langsung aja melakukan penyerangannya, teman-teman. Pakai ini aja, pakai 8 aja. Ini juga cukup sih, teman-teman. Oke. Ini barisan terdepan. Ini juga cukup, teman-teman. Di bawah. Oke. Kita langsung aja. Di sini buat penyerang juga, mungkin di air dulu. Di air juga kita tambahin teman-teman. Mungkin agak lambat, mohon maaf karena ya dua ya ini. Tapi untuk 8 juga ini termasuk lumayan cepat teman-teman. Hmm, di sini masih ada. Oke, kita ngasih makan dulu. Kita mulai penyerangan di sini. Oke. Okay. Jangan lupa tambahin tal talas kalau misalkan di air ya. Oke, okay, di sini udah masuk semua. Tinggal ngambil semua area. Di sini oh kalau misalkan yang pool atau yang belakang ini bisa pakai 8 atau kita bisa tambah 4 lagi biar lebih cepet sih, teman-teman. Ya. Yeah. Oke, okay, slow aja ya, teman-teman di sini di barisan ini kita tambahin si kentang kecil ya oke langsung lanjut agak lama juga kalau misalkan kita pakai yang S tapi nggak apa-apa di sini kita pakai barisan yang S oke kita tambahin barisan yang S ya di sini dulu aja Oh, di atas butuh bantuan Oke, okay, kita tambahin aja Si kentang kecil Oke okay. Tambahin lagi si cang ijo es Cang ijo Oke, okay, oke, okay, oke okay biasanya sih sensei pakainya ini ya dua baris di sini Cuman karena biar cepet cepet nyerang gitu loh ini cuma satu gelombang kurang greget gitu temen teman Oh ini udah ini ya di sini jangan lupa Oke okay, ini kasih kentang kecil pokoknya di daerah tiga sini aja pasti ada musuh pas gelombang keluar ya oke okay. oke okay, di sini Oh ini ya Oh salah Ya udahlah nggak apa-apa lah tuh pasti keluar di sini jadi di sini kita tambahin Wow hati nggak ya Cek aja deh oke okay, di sini masih keperruk Oke, okay, kita tambahin biar cepet aja ya, teman-teman. Berapa pakai ledakan aja ya, biar cepet Kemarin itu gagal rekaman jadi harus ngulang lagi dan akhirnya ini ulang lagi, teman-teman. Aduh, makanya kemarin ya udah deh, ganti aja pakai mana kimia. Pas hari Jumat, biasanya hari Jumat tuh pen versus zombie. Kayak di sini di squash atau di ini ya, ditindih langsung ke level 2 bagian pool bagian belakang Oke, okay, seperti biasa dan ini paling berguna kita pakai yang strategi seperti biasa aja ya teman-teman. Oke, okay, mantap. Oke, okay, kita pakai santuy seperti biasa aja. Kita pakai dua line si Panon Poe atau si Matahari. Oke, okay, kita langsung lanjut aja untuk misalkan ngasih apa? Nanam bunganya mending berdekatan ya, teman-teman. Kalau yang ini nanti aja terakhiran. Oh, ini di sini ada dua gelombang. Paling bawah, oke okay, sip. Kita fokus dulu aja buat nanamin si ini. Biar jadi empat. Nah, oke okay, sekarang. Oke, okay. mantap. Oke, okay, mantap. Kita pakai dua ya teman-teman, pakai dua aja. Sebenarnya mah, sebenarnya kayak kalau yang dua ini cepet kita cepetnya ngambil semua lain di sini ya. Tapi kalau misalkan cuma satu gelombang ya pakai kecepatan biasa aja lah bisa. Itu. Yang belum tahu misalkan ya, nah ini sama kayak si ubi jalar. Kalau ubi jalar kan meledak, kalau ini langsung ditindih. Oke. Okay. Langsung aja ya, teman-teman. Biasa berarti kita har udah harus masang-masang ini. Alas oke, okay. kita seperti biasa harus ada dua ya di sini. Oke, okay. di sini pakai ubi jalar dulu biar ini. Jadi biasa di sini satu, dua, tiga. Nah, di sini biasanya di sini, nah, jangan lupa pakai ini ya. karena kalau yang di air agak repot, apalagi kalau misalnya yang pakai lumba-lumba atau -lumba. yang nyalam. nanti sih ada teman-teman. Oke langsung lanjut. Di biasa kita fokus dulu di sini ya, di matahari karena biar mataharinya semua udah. Oke di sini matahari semua udah sekarang kita mulai lakuin penyerangan kita kita amanin dulu di bagian air di bagian air kita amanin dulu di sini nah ini enaknya kalau misalkan kita dapat dua ya teman-teman oke okay. sini udah ada oke okay. ini kita lambatin dulu nih kalau misalkan ngeituin si apa si kentang kecil atau kentang gede, nah ininya tiga satu dua tiga kita simpan di sini karena kadang kalau pas keluar gelombang muncul di, dari bawah air. Oke, okay. kita terus ya lanjut, terus, oh bagian atas udah mulai ini ya, ini buat perlindungan teman-teman kalau misalkan ini buat di belakang si waluhin yang squash yang nindiin serbaguna ya serbaguna banget oke kita beriringan ya ini pakai yang penembak dua karena biar cepet juga teman-teman oke mantap tinggal ini satu lagi yang penembak duanya oke, okay, mantap oke. Okay, ini kita lambatin dulu, kuping okay, ada apa lagi? Kalau ada yang masuk, oke okay. gatal kalau begini tuh. Ah, kalau ini di sini aja cuma agak rempong aja kalau di bagian airnya gitu teman-teman. Oke okay, sekarang kita bagian ini ya bagian SS, is, is bagian si tukang es. Oke okay, gelombang pertama udah ini udah mulai masuk teman-teman. Oke okay, para es biar maju di sini. Oke. Okay di sini Oke, mantap ini udah ini ya. Udah selain-selain, selain yang pun double shoot sama yang es teman-teman. Langsung apalagi kita tambahin lagi di sini. Pokoknya selagi bisa banyak, kita tambahin lagi aja, teman-teman. Biar makin cepet juga gitu beresinnya. kemarin bener-bener aduh jadi harus ngulang balik ini juga namanya jadi i nya double ya teman temen, -temen. sensei nya karena yang kemarin itu udah dua kali rekaman dan ternyata gagal aduh bener-bener jadi ngalangin yang sebelah kanan ngalangin zombie harusnya kan di sini nih deket ini deket bebek yang gambar anehnya nih oke deh lanjut nah ini bagusnya ya kalau yang dua lain oke biar cepet deh oke terus isi terus <laughs> aduh yuk. ini makin sini makin susah teman-teman ya apalagi kalau udah plant versus zombie 2 terus saya belum ini apa belum paham semua tanamannya fungsi-fungsinya apa aja belum tahu di sini Sebenarnya agak ngerepotin nih, yang pakai ini yang pakai kaleng, tadi gejelik aja. Nah ini udah cukup nih, ini tembakan lima. Oke, okay. di sini udah menggunakan pengaman ya teman-teman. Semuanya udah pakai kentang kecil. Di sini bisa pakai kentang kecil lagi kalau mau. Oke, okay, ya kita terus ini ya, kita tambahin aja biar cepat juga teman-teman. Di sini selagi bisa kita terus tambahin. Oke. Okay. Tambah terus. Biar cepet beres juga teman-teman. Oke, okay, kalian juga bisa ya ngikutin ini strategi yang di sini. Nih lihat aja dari kentangnya ya. Ini sebaris semua biar rapih juga. Enak lihatnya enak gitu. Gak bikin pusing. Oke, okay, di sini ada yang ini, ada yang ngerepotin Ini kita iniin aja. Soalnya ini kuat, yang pakai kostum itu football, kuat. Oke, okay. ini bakal menang ya teman-teman. Kalau untuk plan versus zombie satu sih nggak terlalu susah, teman-teman. Oke okay, kita dapat sih tembakan tiga ya. Ini fungsinya gimana? Langsung kita pakai aja ya. Ini ke tiga lain langsung. Tembaknya ke tiga lain dan di sini ada musuh yang menyelam, zombie penyelam. Nah ini ada zombie penyelam. Ini pakai. Oke, oke, okay. oke. Okay, okay. Ini. Oke ya teman-teman. Itu aja. Seperti biasa biar ini ya, Kita harus isiin dulu si ininya. Oke, ayo ayo cepetan. Oke, ini kalau misalkan kalian mau bikin minimal kalian bikin dulu empat di sini ya. Sini ada dua gelombang, 4 ini ya. Nah di sini gitu. Tungguin aja, tenang aja. Ini karena lambat juga teman-teman larinya. Jadi kalian tenang aja Nah gitu Nah kalau udah ini biasa pakai ubi jalar Nah nanti isiin yang bagian bawah ya Atas udah bawah Soalnya kalau misalkan kalian ngisi talas dulu Nanti agak lama Teman-teman Oke Kita isi terus ya Oke ternyata kita di bawah udah diserang Oke mantap Tenang aja ya teman-teman di sini oke, mantap. Ini kita kasih makan dulu aja biar kenyang. Buat ini juga buat iniin waktu. Buat ngulur waktu, kita ngisiin dulu ini ya. Oke, mantap. Seperti biasa, kita iniin dulu si panon atau si matahari. Oh, di sini ada berdua sini bisa double kill kalau misalkan pakai si squash ya, teman-teman. Tapi nanti zombie yang lain pasti ikut. Pasti muncul semua gitu loh. Oke okay, ya, kita kasih lagi aja. Biar ini, biar makannya banyak. Oke, okay, di sini udah ada ini ya. Kita pakai ini dulu aja. Si ubi jalar. Oke okay, ya, teman-teman, di sini ubi jalar udah siap. Oke, okay, kita mulai pakai penyerangan ya teman-teman. Oke, okay, serangan kita mulai. Oh ya, yeah, ini ya kalau misalkan yang ini kalian bisa double kill pakai si Walu karena berdekatan ya. Oke, okay. kita terus lanjut aja ya teman-teman. Nah ini disimpannya di sebelah sini ya. Langsung masuk ke tiga lain. Nah ini bagusnya si. Canggih Jo tiga ya triple e Jo, triple Jo. Sini ada zombie penyelam teman-teman. Nah penyelam ini kita butuh banget si Kentang ya. Ini jangan lupa pakai ini dulu aja. Oh iya lupa di air ya. Nah di sebelah sini. Pakai. Okay. Oke okay. kita pakai dua. Pemembak, jangan lupa di sininya ya. Oke, di sini udah mulai. Ini ya udah mulai banyak karena tiga lain udah kita kuasain untuk penembaknya. Oke deh. Oh, ini sayang banget ya. Gak ini. Ya udah deh, gak apa apa. Oke, langsung lanjut. Nah, oke, mantap. Ini di sini, terbiasa. Untuk di bagian pool ini ya. Ini agak repot juga kalau misalkan kalian gak punya dua line ngeluarin si triple kacang hijau ini ya, si triple kacang hijau. Oke, okay, kita terus tambahin aja ya teman-teman. Udah ada tiga serangan. Oke, okay, di sini harus pakai pelindung nanti untuk si triple kacang hijau ini ya. Oke, okay, di sini aja. Oke, okay, ya, teman-teman. Triple pocong hijau, kita terus lanjut aja. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, ini ya. Nah, ini nih yang penyelam. Gak bakal kena karena dia nyelam ya. Oke, okay, kita tambahin terus ya di sininya. Oke. Okay oke okay, Nah di sini ah, mantap Oke okay, udah mulai zona aman ya teman-teman Oke okay, ketenang aja ya teman-teman <laughs> Aduh ini udah lama gak rekaman jadi ngomongnya agak gimana gitu ya udah lama gak rekaman karena mungkin kemarin ini ya lagi sibuk teman-teman lagi sibuk sama ini juga apa lagi kurang enak badan juga kurang tidur tadinya kemarin tuh udah beberapa kali rekaman cuman gagal jadi kesel gitu gimana lah aduh soalnya repot kalau misalkan harus ngulang-ngulang rekaman teman-teman Oke okay, deh Oke okay, kita tambahin lagi aja yang ini biar makin mantul ini kalau misalkan sambil ini ya, sambil bicara, sambil main, ini kadang-kadang ngelantur -kadang kemana aja ya. Ini ngejelasin yang di bagian di sini gitu. Ini mohon maaf kalau misalkan ngebosenin. Ya masih belajar juga sih youtuber pemula gitu. Oke okay, ya, ini udah banyak. Oh ini udah masuk gelombang ya teman-teman. Yes deh. Sampai di sini kita ingin aja. Nih oh, pasti menang kok, teman-teman. Oke. Okay. Santuy seperti biasa ya. Oke, okay. kita dimakan saudara-saudara. Kita lihat ke sini. Kita masih kuat. Kuat ta pasti lah. Masih kuat. Oke, okay. kuat ya, teman-teman. Oke, okay, di sini ada si lumutnya. Itu apa tuh namanya? Tuh ah. kayak lumut air gitulah Pokoknya loh, tank kelp, hmm, nah pokoknya di air lah. Nanti ini oke. Okay. Di sini yang keempat, kita langsung lanjut aja, teman-teman. Mungkin yang belum tahu ya. Nah, ini. Ini, ini, ini. Seperti biasa. Ini kita pakai. Oke, ini aja ya mungkin teman-teman. Mudah-mudahan tiga dah. Tiga ini, tiga gelombang itu. Oke ya teman-teman. Seperti biasa. Bikin empat baris. di sini. Yang repot tuh nanti kalau misalkan ngumpulin koin teman-teman. Tapi ada strategi buat kumpulin koin banyak. Ada, kalau misalkan kita ikutin survival, bisa teman-teman. Di survival, kita bisa ngumpulin uang. Uang banyak, caranya gimana? Terus beli magnet yang emas gimana ya? Ada deh. Untuk sekarang ini, fokus dulu di adventure nya aja ya, teman-teman. Oke. Okay. Di sini kita terus berlanjut ya. Uh, tiga gelombang mantap. Nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu yang tiga gelombang ya teman-teman. Ini agak ini dulu aja, biar makan dulu aja, biar kenyang. Bus mantap. Ini kita mulai tambah-tambahin yang di bagian air juga. Oke okay, ayo panon poe. Si matahari langsung Oke okay. Tambah lagi Oke okay, di bawah udah ada ya Kita pakai ini aja obi jalar Kita tenang dulu ya Karena kita butuh si panon poe nya Biar ini Oke satu lagi ayo Cepat cepat Hayaku Hayaku Ada Mantap Oke mantap Oke di bawah udah bermunculan Oke deh Kita mulai melakukan penyerangannya ya teman-teman Seperti biasa, iniin kentang yang di bagian air dulu ya teman-teman. Kadang-kadang emang agak repot untuk di bagian air. Tapi kalau misalkan udah ada yang monster gede tuh yang repot di darat, yang rempong. Ini gatel apaan lagi? Tadi ini ada binatang masuk. Ini masuk, masuk kuping. Oh, oh, oh. Di air udah mulai bermunculan Oke okay. Oke okay, kita terus lanjut yup. Oke okay, tambahin langsung Ini fungsinya ya Si lumut ini nih Buat narik ke dalam air jadi tenggelamin Oke, kita terus ya, teman-teman. Oke. Korannya langsung mati ya. Langsung marah. Tambahin terus di sini. Oke, tambahin lagi di sini. Nah, agak lama nih ya yang ini apa apa deh, Come on kita masuk ke tiga gelombang ya teman-teman. tiga gelombang makin mantul, paling mantul sih sebenarnya di survival ya, oh, mau berapa? cuman pegel, luh sampai mau pegel berjam-jam loh. ini ada mungkin yang sampai berapa surpivalnya gitu yang endless tuh, yang paling kuat, strateginya gimana gitu? Coba kalian tulis deh di kolom komentar menurut kalian gimana? Strategi yang bagus. Ada strategi bawang ada. Strategi ini apa? Si semangka, semongku. Ada, semongku. semongko ada, semongko. Mongko S ya. Oke, kita langsung lanjut. Terus kita terus lanjut aja. Eh, salah mencet. Eh, salah mencet. Ya wes lah, Oh, yang ini yang kuat. Ya wes. Oke ini aja biar ditarik. Oke. Oke ini. Oke, langsung diambil. Masih banyak perzombiannya. Oke okay, penembak kita kita tambahkan di sini harusnya ya untuk bagian darat. Iya langsung ini yang tenggelam juga langsung ditarik. Mac. <laughs> Itu ada lucu tuh kalau misalkan udah ditarik sama lumut. Madesu. Oke okay, oke. Okay. Ini yang pakai ember ya. Kuat yang pakai ember, kuat ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. kita lanjut. Ah. Nah, ini aduh, mungkin ini kita tambahin ya. Nah, gitu sempurna dah. Kita tinggal nambahin sini si ya. Oke, mantap sini kita tambahin biar cepat juga. Nah, ini oke Kita pakai yang lumut-lumut. Wah mantap jiwa, wah tiga langsung, Bikinnya tiga. Di sini bisa pakai kentang kentang kentang ya, buat pelindung. Oke kita tambahin lagi aja di sini buat si kentang kentang. Oke okay, seperti biasa, kelamaan di komputer selalu aja membuat kesempuntan Aduh, Aduh udah lagi panas ya Kipas angin ini nih sambil rekaman Oke okay. gelombang kedua ya Oh ini dong jangan lupa Mantap Ace, ace, ace. mana oh, ini ya Terus tambah kita si penembak dua ya Si hijau penembak double Wow ada ini kasih ini aja Siar lompat Oke okay satu lagi nih. Wow, wow, wow, wow, wow. Oh, wow langsung mati. Ah, sip. Mantap jiwa. Kita tambahin di sini. Oke. Mantap banget teman-teman. Oke, santai seperti biasa. Oke, okay, di gelombang ketiga ini kita udah santai ya, teman-teman. biarin banyak matahari juga. Orang ini kita bakal menang juga, teman-teman. Oke, okay, kita tunggu ini pasti yang ada yang muncul di bagian bawah air ya, teman-teman. Oke, okay, dan ternyata ada si ini, si Ember. Oke, okay, kita lihat terus, terus, terus, terus. Oke, okay, kita dapet apa ini? Beacon, kalau nggak salah deh, ini beacon atau apalah. <laughs> oh iya, bacon, ya beacon ya, beacon. Oke, okay, ini dikasihin ke sini ya. Kau menemukan beacon, oke. Okay. Dan kita dikasih seribu, teman-teman. Oke, oke, dan kita mending ngambil yang ini ya, yang shot ini 20 ribu, masih mahal. Kita cuma punya 3000 ya, kita continue aja. Oke, yang terakhir adalah kita mau dapat cabe, dan di sini kita pada mini semua ya, teman-teman. Yo. Iya benar-benar kecil. Waroro. Oke warroro, check Ya, seperti biasa kita harus santuy ya kalau lawan ginian. Kita santuy aja dulu. Dan di sini agak cepat ya teman-teman. Jangan dulu. Belum ah, ada ini ya. Oke kita yang ini dulu. Di bawah jangan dulu. Mana lagi? Oke yang di sini. Terus? Oke yang di sini. Oke ini Cherry jangan digunakan dulu ya teman-teman. Karena sayang banget. Nah kalau ada si ini, ini baru kita pakai kita lihat ya di sini set nah baru mantap sini jangan lupa nih pakai ini pakai ini aja biar makan dulu wow yang di air udah pada keluar oke okay. di atas ya udah ini darurat ya agak berbahaya juga nih sini Oke, okay. kita tambahin di sini di air juga jangan lupa untuk selalu ditambahin. Ini kita tambahin juga. Oh tunggu dulu ya, yang di air dulu yang ditambahin. Oke okay, mantap ya teman-teman. Ini jangan dulu dipakai karena pasti butuh. Oke, okay, makin cepet. Wow. Oh, yang ini nih ya. Pakai dulu. Mana lagi ini yang. Oh di sini ada yang ini ya. Ada yang tenggelam. Gawat ini. Jangan sampai dekat. Bang, nggak ada ini, nggak ada daun talas, teman-teman. Ya udah deh. Oke. Okay. Kita iniin dulu. Nah, bagus mantap. Ya, di sininya udah ini ya. ya udah deh nggak apa-apa teman-teman. Pakai okay, daun talas. Ya, ini mau masuk lagi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya oke okay deh. Mantap. sini udah ini ya. Kita tambahin penembaknya, dan lupa kita tambahin juga ininya. Oke, para penembak, kita udah banyak ya, teman-teman. Oke, ini tiga, pasti udah cukup. Kita tambahin terus yang ini, tambahin lagi. Oke okay, sekarang finalnya kita tungguin dulu seberapa banyak wow udah muncul oh ini ya pakai ini aja mantap oke okay. yang terakhiran mana lagi ayo mana lagi masih wah dah mantap ya teman-teman masih banyak di belakang kiri Makanya, santai aja ya, teman-teman. Destroy satu lain ya. Oke okay ya, teman-teman, sampai sini dulu aja untuk part keempat ini ya. Semoga menghibur nanti, seperti biasa, di subtitle Indonesia. Kalau misalkan penjelasannya gimana, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, teman-teman. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe.